Oke okay, buat teman-teman, sekarang saya akan mencoba uh, tes TKP ya Dalam artian forensik, apakah kewan ini yang namanya kewan apa Saya tidak tahu, Ratu Bidadari akan testing Aduh, ngeri banget nih Aduh, geli banget guys Sumpah gue geli Aduh, aduh, aduh. geli, geli, geli aduh, aduh, aduh, hewan apa ini guys ya Hewan apa, guys? Mengerikan banget dan menjijikan Aduh. Sumpah gue gue merinding, guys. Anjir, anjir ini hewan apa sih, guys? Guys, hewan apa ini ya? Saya nggak tahu ini. Hai, guys. Bersama saya lagi Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat. Saat ini Ratu Bidadari mau nge-review hewan yang agak aneh, agak nyeleneh ya, nggak tahu. Cuman saya lihatnya geli banget. Oh, ini terusan video 4 satu dan ini pak dua saya nggak tahu ini kewan apa ya mungkin teman-teman penasaran ya cuman saya agak merinding lihat kewannya guys Oh kewannya itu kayak ada bulu-bulunya terus ada duri-durinya gitu ya Coba ya mungkin teman-teman penasaran ya cuman saya agak ngeri lihatnya guys Saya sewek dikentuk ya Coba ya dilihat ya ini buat teman-teman ya buat teman-teman yang penasaran ya ini teman-teman penampakannya kewan yang misterius ya yang nggak tahu namanya ya guys. Ini coba saya akan pegang-pegang, cuman saya nggak berani pakai pakai anu, nggak berani pakai tangan langsung, takut keentup saya. Siapa tahu nanti gigit loh ini loh ngerikan ya, nggak tahu ya ini kewan apa ya. Tak gini-giniin diem diem aja ya pak, dia tidur ya. Buat teman-teman ada yang tahu ya? Tahu nggak ini kewan apa guys? Kalau ada yang tahu, coba komen buat teman-teman ya, ya, ngeri loh, sumpah ngeri gue, ini kayak duri-duri gitu loh, ada duri-durinya gitu loh, aduh, ngeri sumpah, ini bulu loh, doh, coba lihat teman-teman, uh, ini hidup loh, kembut-kembut kak kembut, kembut, gitu loh, buat teman-teman, sumpah ini kembut-kembut loh, aduh, kak tahu ya, kewan apa ini ya, loh ini loh. Coba perhatikan buat teman-teman. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Kan ini bulunya ini kembut-kembut Kayak gitu loh. Ya, ngeri sumpah lah. Ngeri, ngeri pokoknya. Ini mungkin uh, kita nge-review iwa iwak yang di sini tadi kok saya melihat penampakan anu ya. Penampakan kayak apa loh itu loh buat teman-teman uh, penampakan kayak kucing atau apa ini tadi kalau nggak kucing tikus ini guys di disini Coba ya diperhatikan ya ini guys wah nyengit guys uh, tadi kayaknya ada sesuatu di sini cuma nggak tahu apa yo kita coba kita jalan-jalan ya siapa, siapa tahu ada kewan-kewan yang agak nyeleneh, kewan-kewan misterius. Oh, uh, pokoknya kewan-kewan kecil, ketika saya berjalan, dia tahu saya berjalan itu semuanya pada minggat, pada sembunyi semua, guys. Pada sembunyi semua. Uh, ini kewan-kewan kecil-kecil ini. Ini ikan-ikan ini, guys. Ikan hias ini. Waduh, ini kayak batu bacan ya, atau batu giok ini ya, hijau ini ya. Wah, luar biasa banget ya! Ini ijo, ijo gak tahu ya. Wah, ini apa ya, guys? Ini apa, guys? Gak tahu ya? Gak hidup ya? Masa karang ini, guys? Masa karang ini? terumbu karang ya? Ini ya? Aduh, ngeri, ngeri banget, ngeri banget. Ringgi-ringgi gitu loh. Saya geli loh. Aku lihat ringgi-ringgi itu kayak kerih gitu loh guys. Ini ujannya agak teletik-teletik ya buat teman-teman ya. Terus di sini warnanya juga ada terumbu karang yang agak nyeleneh juga. Buat teman-teman, oh berbagai jenis terumbu karang di sini ada semua. Cuman saya kalau lihat ringgi-ringgi kayak gini tuh kayak geli maksudnya kayak phobia gitu loh satu saya phobia sama ketinggian jadi kalau di ketinggian berapa kilometer gitu aku agak takut-takut terus saya phobia sama bunglon kewan-bunglon sejenis kewan-kewan uh, yang ngerayap-ngerayap kayak bunglon kelarap tekek cecek itu saya terus terang saya takut ya terus uh, apa sama ini loh yang ringgi-ringgi kayak gini loh aku geli-geli pokoknya lihat-lihat uh, yang bolong-bolong kayak gitu itu kayak semacam fobia aku guys mungkin buat temen-temen uh, coba saya akan review ke sana sambil jalan-jalan ya siapa tahu nanti dapat iphone 13 ya siapa tahu ada iphone-nya orang jatuh di situ satu di sini kan bisa kita bawa pulang. Tapi ya percuma ya kita, kita nemu iPhone ya. Soalnya kan ada iCloud-nya ya. Kita kan gak bisa buka, guys. Kecuali HP kan. Ini kita nemu-nemu HP Xiaomi, Oppo, <laughs> Redmi gitu kan masih bisa dibopol ya. Kalau iPhone gak bisa, guys. Kita coba kita jalan-jalan buat temen-temen semoga nggak turun hujan ya guys karena pemandangannya bagus banget eh pandangannya bagus banget semoga enggak turun hujan gitu ajalah ini sudah teletik teletik ini buat teman-teman. ini coba e, penampakan karang-karangnya dari tadi saya masih belum menemukan sesuatu yang bisa saya bawa pulang ya belum ada sesuatu yang bisa saya bawa pulang teman-teman ya semoga dapat sesuatu ya ini mata saya selatan itu uh, sambil tengah tengok tolak toleh pelerak itu sambil ngeliatin sesuatu dan ikannya di sini kecil-kecil ikannya kecil-kecil bagus-bagus cuman kayaknya kalau tak bawa pulang nggak bisa hidup nanti ya masanya dia kan udah kebiasaan air asin ya kalau ditaruh di air tawar kayaknya nggak bisa hidup guys ya apa masa akuriumnya nanti dikasih garam ya biar asin ya biar dia bisa adaptasi ya guys Wah. Wah, ada sesuatu ya ada sesuatu ini e, kita lihat guys oke buat temen-temen kayaknya ini cuacanya lagi nggak bersahabat e, cuacanya lagi mendung eh mendung apa hujan ini bukan udah mendung lagi tapi hujan Ya mungkin uh, penelusuran uh, review karang-karang sama iwa iwa yang di sini uh, Saya akhiri dulu daripada nanti saya kutenan ngelundas ngelund Takutnya nanti air gelombangnya uh, naik lagi saya nggak bisa lari Ya buat teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV ya like comment and share Ya jadi aduh karangnya lincip-lincip lho guys aku enggak bawa sandal masalahnya kalau bawa sandal gitu enak cuman masalahnya kalau bawa sandal itu kan di air gitu loh jadi susah itu loh guys sebenarnya aku ke sana kesana guys ini situ banyak orang di situ lo, itu meketok cili-cili itu uang itu itu karang itu cuman masalahnya ini udah hujan, udah hujan ini takut nanti gerimis dan masalah aku cuman gawat klambi mek guys saya cuman bawa klambi cuman luru nah nanti kalau ini basa-basa nanti saya nggak bisa ganti lagi guys masa mau beli lagi guys oke okay, gitu aja buat teman-teman ya